Di hati, merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati. Tak ta, lagi untukku Bila hati tak lagi padaku Mengapa harus dia yang merebut dirimu oh, oh, oh. Bila aku tak baik untukmu cho kita kan rela